Ini kayaknya masih nyusu guys, jadi kita pihara karena Mayoritas dari kita akan sangat jarang menjumpai hewan jenis ini dalam keseharian Kecuali kita melihatnya melalui video yang tersebar di berbagai media sosial Hewan ini pernah viral dan menjadi perbincangan para pengguna media sosial pada awal 2022 Khususnya pengguna yang berasal dari Eropa dan Amerika Sebab hewan ini tidak ada di sana dalam video tersebut hewan itu tampak memanjat lengan seorang pria hingga kemudian tersebar luas ke berbagai media sosial Ini, ini kayaknya masih anakan ini ditinggal sama induknya jadi kasihan mau ditinggalin guys ya Tahukah kalian bahwa hewan yang menyerupai kelelawar ini mampu terbang melayang di udara? Jika kalian bertanya siapakah mamalia yang jago terbang meski tidak memiliki sayap? Siapa lagi kalau bukan kubung atau lemur terbang dengan nama ilmiah yaitu Sinocephalus varigatus. Masuk dalam genus Galeopterus dari spesies Galeopterus varigatus dalam Ordo Dermoptera. Dalam bahasa Indonesia hewan ini bernama kubul alias kubung Sunda atau lemur terbang Malaysia. Sedangkan dalam bahasa Inggris kubul atau kubung Sunda disebut sebagai Sunda Flying Lemur. Malayan Flying Lemur atau Sunda Kolugo. Meski memiliki nama lemur, tapi hewan jenis ini bukan anggota dari primata lemur. Selain memiliki nama kubung, di Indonesia hewan ini biasa dikenal juga sebagai tando atau walang kekes. Kubung mampu meluncur dan melayang dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah sehingga mirip seperti terbang. Kemampuan kubung dalam melayang ini dikarenakan mempunyai selaput tipis yang dapat dikembangkan menghubungkan keempat kaki dan ekornya. Setelah melihat hewan ini, Sejenak Anda akan teringat olahraga ekstrim yaitu terbang wingsuit atau wingsuit flying. di mana olahraga ekstrim tersebut biasanya meluncur dan melayang dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kubung tinggal di pohon, dia mencoba untuk tidak berjalan di bumi yang fana, Menggunakan penerbangan meluncur untuk bergerak di antara pepohonan. Meski demikian, sejatinya kubung tidak bisa terbang seperti burung maupun kelelawar, kubung hanya mampu melayang dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dengan mengandalkan selaput tipisnya Seekor kubung mampu meluncur dan melayang hingga sejauh 100 meter Tahukah kalian bahwa kubung memiliki ciri khas warna yaitu keabu-abuan dan kemerahan? Ada hal yang unik dari kubung ini yaitu dia mampu berlari sejauh 50-70 meter dengan selaput antar kakinya Saat sedang melayang di udara, kubung juga mampu bermanuver dan melakukan navigasi Selain piawai melayang, kubung juga terampil dalam memanjat Hewan kecil ini mencari makan di siang hari melalui pepohonan dan memakan cabang, daun, kuncup serta buah-buahan. Kubung tersebar di Indonesia meliputi Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Selain di Indonesia, kubung juga tersebar di Malaysia, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam dan Thailand termasuk Singapura. Kubung tinggal di daerah hujan tropis dan mampu beradaptasi di hutan bakau, hutan sekunder serta perkebunan dan mereka mampu tinggal berada di ketinggian 1000 meter